Hai sahabat kamu, selamat datang di podcast Kementerian Luar Negeri episode kedua bersama saya Titania. Podcast hari ini bertemakan halalan toyiban. Apa sih halalan toyiban? Kalau misalnya kalian ingat beberapa minggu yang lalu, IG Story Kementerian Luar Negeri sempat bertanya kepada teman-teman sahabat kamu semua. Apa sih yang pengen kalian tahu tentang hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah? Nah, sekarang kita akan jawab nih. Tapi sebentar, kalian hafal gak sih negara-negara di Timur Tengah itu apa aja? Ada 19 loh. Ayo coba kita cari bareng-bareng di Google. Menyebar di kawasan Benua Asia sampai Afrika Eurasia, wilayah Timur Tengah itu merupakan wilayah yang kaya akan budaya. Kaya juga akan potensi kerjasama. Kerjasama apa aja yang bisa kita lakukan dengan negara-negara di Timur Tengah? Ada kerjasama perdagangan, kerjasama pendidikan tinggi, dan terutama mereka juga menawarkan banyak sekali kesempatan kerja di wilayah Timur Tengah kepada warga negara Indonesia. Menemani kita hari ini telah hadir di studio mini Kementerian Luar Negeri, seorang diplomat yang telah sering ditempatkan di negara-negara Afrika dan negara-negara Timur Tengah. Bisa dibilang beliau adalah penjuru tempat kita bertanya hal-hal mengenai kawasan Timur Tengah. Saat ini beliau menjabat sebagai direktur Timur Tengah pada Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Bapak Bagus Hendzani. Kobarshi, halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Pak. Kalau misalnya saya lihat nih, Pak, dari uh, CV-nya Bapak, pengalaman Bapak ini banyak banget di dunia diplomasi. Pernah posting di KBRI sana, ah, di Yaman, lalu di Harare, di Republik Zimbabwe, lalu juga di... Uh, Maputo, Mozambik, KBR Irabat di Moroko, ini kayaknya bapak ahli Afrika nih ya pak? Hmm, tidak ahli juga, cuma tahu lah. Gitu. Tahu dikit-dikit tentang Afrika. Padahal kalau misalnya bisa dibilang pak, yang namanya Afrika ini di benak teman-teman sahabat Kemlu semua pasti sangat ada apa ya di sana? Apa di sana cuman yang panas aja? Atau uh, kota-kotanya maju? Boleh sedikit gak pak dikeritain tentang kota-kota di Afrika sana pak? Ya kebetulan saya di Harare uh -huh. Bertetangga dengan Cape Town, Pretoria uh -huh. Kemudian uh, Namibia, uh -huh. Zambia dan sebagainya Nah, uh, untuk Harare itu sebenarnya kota yang terbaik di selatan uh, Afrika Oke okay. Sebelum Afrika Selatan Merdeka Oke okay. Jadi itu adalah negara yang menjadi backbone eh, ekonomi dan eh, industri serta motor dari negara-negara Afrika. Oke pak, berarti sebenarnya cukup maju juga dong pak ya di di, di Afrika sana pak. Oh iya, eh, konon katanya Harare itu desainnya menyerupai kota London. Oh, isi. Iya dan. Ketika saya dapat cerita dari teman-teman di sana, ketika Pak Harto tahun 92 melakukan hadir pertemuan di sana, beliau mengatakan ini Eropa atau Afrika. Uh. Artinya it used to be a very nice place. Uh -huh. Tapi ketika ada krisis ekonomi tahun 2007 karena Presiden Mugabe melakukan indigenisasi lahan-lahan uh -huh. di sana dan timbul konflik dan kemudian Zimbabwe p sanksi, uhum. maka secara perlahan kondisi ekonomi dan kesejahteraannya menurun. Oke, okay. nah ini ada lagi nih Pak yang saya uh. menurut saya menarik dari CV Bapak Bapak ini juga pernah ditempatkan di KBRI sana, sana A, sana A. Republik Yaman. Betul. Sekarang kalau nggak salah udah di nonaktifkan sementara ya Pak ya KBRI kita di sana ya Pak. Iya, karena suasana keamanan uhum. dan gedung KBRI anak yang terakhir kebetulan gedung itu ketika saya masih mas di sana saya yang membantu untuk mengadakan gedung itu gitu, uh -huh. terkena goncangan roket dan mengalami kerusakan. Waduh, iya ya Pak ya. Jadi secara keamanan mungkin pertimbangannya kemudian dipindah atau dirangkap oleh KBRI Maskat, di, mas, Oman. di Oman. Oman ya. ya Pak. Tapi sekarang udah dihentikan sementara, semoga semuanya keadaannya cepat membaik ya Pak. Jadi In, semuanya Allah. bisa kembali dengan normal. Sekarang In. kita udah mau melanjut atau masuk ke inti acara nih Pak, yaitu kita Siap. akan membahas soal masalah Timur Tengah. Kalau bicara tentang kawasan Timur Tengah Pak, banyak sekali saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di kawasan Timur Tengah. Ya baik bekerja, berdagang, maupun sedang melanjutkan pendidikan tinggi. Sebenarnya jumlah warga negara Indonesia yang saat ini berada di Timur Tengah itu ada berapa sih Pak dan terutama pada situasi Covid seperti ini bagaimana negara menjamin well-being ataupun keamanan dari saudara-saudara kita yang saat ini ada di Timur Tengah? Terima kasih. Jadi terhitung tanggal 17 Mei jumlahnya sekitar 770.600 orang yang okay. kita di sana. Dan itu terdiri dari mahasiswa, kemudian e, tenaga kerja, tenaga kerja, kemudian e, beberapa jemaah umroh, termasuk juga yang ada overstay dan segala macam. Uh -huh. Mahasiswa lumayan banyak juga berarti Pak di sana. Ya, mahasiswa dalam catatan kami yang terbanyak masih di Al Azhar. Al Azhar, iya betul Kayu. Pak. Kemudian menyusul di Saudi Arabia uhum. kemudian eh, tersebar ke beberapa tempat misalnya di eh, Maroko yeah. Indonesia uhum. kemudian Libya uhum. Jordan dan Libanon dari 770 ribu sekian warga yeah. negara kita yang di sana pak selama masa pandemi covid-19 ini perlindungannya itu gimana pak melaksanakannya? ya yeah. Kita kerjasama dengan perwakilan Indonesia yang ada di sana melakukan yang pertama adalah menjamin akses informasi dan komunikasi dengan seluruh BNI kita ada di sana kan prinsipnya adalah keberpihakan dan kepedulian jadi berhuli dan kita berpihak untuk membantu semaksimal mungkin dalam yang kedua dengan memberikan bantuan e, logistik maupun tunai. Uh -huh. Yang ketiga, jika diperlukan akan juga dibantu melakukan repatriasi, mm -hmm. evakuasi, kemudian eh, yang selanjutnya adalah menjamin terutama di era covid ini aksesibilitas kepada vaksin. Mm -hmm. Oh ya betul banget tuh pak, yeah. berarti teman-teman kita, saudara-saudara kita di timur tengah tuh semuanya dijamin dapat vaksin ya pak? Uh, iya Oke. harusnya begitu dan it, kita terus mengkomunikasikan dengan perwakilan Indonesia di sana, mengkomunikasikan dengan perwakilan uh, pemerintah setempat untuk mendapatkan vaksin tersebut. Walaupun uh -huh. itu uh, beberapa negara seperti di kawasan Teluk itu lebih uh, advance ya, uh -huh. lebih lebih cepat mendapatkan vaksin. Beberapa negara seperti Yaman kemudian Uh, Al uh -huh. Kemudian Lebanon Masih mengalami kesulitan Iya betul pak vaksin itu. Jadi Yang ada adalah kita memastikan Pertama bahwa perwakilan Indonesia di sana memonitor Ada tidak warga negara kita yang uh, Misalnya terkena infeksi Yang kedua bagaimana mengatasinya uh -huh. Kalau memang diperlukan apa Kerjasama dengan perguruan tingginya Atau dengan lembaga di mana mereka bekerja uh -huh. Agar mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah uh, setempat, ini salah satu bentuk dari negara melindungi. Berarti, apa ya? Iya, ya, negara hadir untuk uh, memberikan perlindungan dan perhatian kepada warga negaranya. Uh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nih, Pak. Ini salah satu pertanyaan yang juga banyak sekali ditanya oleh sahabat Kemlu. Uh, kawasan Timur Tengah itu kan, kalau bisa dibilang, home of many religious sites. Betul, baik buat umat Kristen, umat Islam. Nah, khusus untuk buat umat muslim nih Pak. Uh, gimana ibadah haji dan umrah di masa pandemi ini? Apakah dihentikan tak semua atau gantian atau gimana? Pengaturannya gimana Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak. Ya, hal itu menjadi perhatian kita juga. Dan kami sekarang sedang melakukan komunikasi dengan pemerintah Saudi Arabia untuk memastikan ...pelaksanaannya, kemudian juga kapannya, uh -huh. kuotanya, dan sebagainya. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada ya Pak ya? Belum ada keputusan resmi. Oke. Okay. Ya. Tapi kalau secara umum, saya kira hampir sama. Setiap orang yang masuk ke sana harus karantina. Uh -huh. Kemudian eh, mendapatkan vaksinasi. Uh -huh. Kemudian jika dianggap perlu, nanti otoritas tempat akan mengambil tindakan lebih lanjut. Oke. Okay. Misalnya... Perlu penanganan tersendiri, gitu. Oh, tapi memang berarti prosesnya itu agak sedikit lebih panjang ketimbang proses normal, ya Pak. Ya, jadi harus ada karantina dulu. Kalau misalnya ternyata setelah dikarantina, diketahui positif nanti akan ditindaklanjuti seperti iya. itu, ya Pak. Ya, ya, saya kira itu berlaku di mana saja, mm -hmm. di Indonesia pun seperti itu. Iya, sih, benar juga sih, Pak. Dan pemerintah Saudi, kami memahami mm -mm. mereka sangat berhati-hati mm -mm. karena kan ini, kalau normal, itu kan jemaah haji, itu kan lima juta, ya, eh, kurang lebih. Satu kali ya, Pak. Itu ya, satu kali datang, dan itu akan menciptakan konsentrasi manusia yang sangat besar. Betul sekali, Pak. Sehingga pemerintah Saudi, saya kira, sangat berhati-hati sekali mm -mm. mencoba menimbang-nimbang, berpikir bagaimana mm -mm. cara yang terbaik mm -mm. agar jemaah yang datang selamat, mm -mm. warga Saudi nya selamat, Betul. dan setelah kembali ke negara masing-masing juga, juga selamat. tetap selamat. Nah, Jadi, itu. hajinya itu. Bab mabrur lah ya Pak, kalau mabrur. misalnya kalau kita <laughs> bilang seperti itu Insya Allah mabrur Tapi bukan berarti dihentikan sama sekali kan Pak Jadi buat sahabat Kemlu sendiri pun masih adalah kesempatan untuk berangkat haji ataupun umroh Tapi ya itu tadi, mungkin uh, perjalanannya agak sedikit lebih panjang Daripada perjalanan yang biasanya nih sahabat Kemlu gitu ya Pak ya uh, Kita berharap, uh -huh. ya kita berharap tahun ini ada pelaksan ibadah haji atau nah, tahun lalu kan gak ada Iya dan yang kedua perjalanannya sama, cuma mungkin proses-proses dan mekanismenya agak lebih panjang sedikit. Mm -hmm. Oke okay, Pak. Yeah. Moving on to the next question nih Pak. Sama yeah. ini semua pertanyaan yang kita tanyakan ke Bapak sekarang ini adalah hasil polling dari Instagram Story-nya Kementerian Luar Negeri kemarin Pak beberapa minggu yeah. yang lalu. Nah ini salah satu, satu pertanyaan yang banyak di banyak ditanyakan. Hmm, ini dari Makarena, Makarena namanya Pak akunnya. Dalam perspektif ekonomi, mengapa sih relasi dengan Timur Tengah itu sangat penting? Dan bagaimana kesempatan ekspor produk-produk Indonesia di Timur Tengah? Kita ketahui ya Pak, Timur Tengah emang pasar yang sangat menjanjikan lah potensial ya Pak. Apalagi yeah. mereka juga menawarkan banyak sekali kesempatan kerja buat buat warga negara Indonesia. Nah kalau yeah. perdagangannya sendiri itu gimana Pak? Jadi, eh, yang kenapa tadi pertanyaannya dianggap penting? Pertama, Indonesia itu bukan barang yang bukan negara yang asing. Mm -hmm. Demikian pula sebaliknya. Eh, hubungan itu sudah terlaksana sudah terjadi sejak beberapa lama? Sudah bertahun-tahun yang lalu. Kedua, banyak keturunan Indonesia, buat keturunan warga Timur Tengah tinggal di negara kita dan kita juga banyak yang tinggal di sana. Yang ketiga, secara pertimbangan ekonomi bahwa misalnya industri makanan halal itu menurut suatu penelitian Sampai tahun 2024 itu akan mencapai 2 triliun US dollar. Wow. Itu yang potensial bisa dikembangkan oleh Indonesia ya. Uh -huh. Kemudian yang kedua adalah Muslim Friendly Tourism. Wah, itu tuh Pak. Itu akan mencapai 274 billion US dollars. Yang ya. dari sana pengen cari tempat jalan-jalan halal gitulah ya Pak. Ya intinya eh, bagaimana menciptakan suatu pariwisata yang ramah kepada keyakinan dan eh, tidak menimbulkan eh, konflik atau tidak menimbulkan ke, kereguan-kereguan terhadap oh, ya. orang-orang yang melakukan itu, itu ya itu potensial banget sih Pak buat Indonesia potensial, kemudian fashion, fashion? dan foodware alas kaki ya uh -huh. itu sampai tahun 2024 itu diperkirakan mencapai 402 billion Wah Tuh, ya. sahabat Kemlu yang sekarang lagi punya usaha untuk buat-buat sepatu misalnya nih, atau usaha-usaha ya. fashion muslim itu di sini uh. berkembang banget ya, Pak. Berarti kesempatannya sangat besar ya untuk hal itu? Ya, jadi ini salah satu. Ada berapa lagi? Tapi ada yang namanya farmasi juga ada uh -huh. pengobatan. Yang kosmetik halal ini diperkirakan menjadi mencapai US 95 miliar US dollars tahun 2024. Uh, jadi ini peluang-peluang yang bisa uh, dieksplorasi mm -hmm. oleh teman-teman dari Indonesia yang berminat untuk melakukan hubungan bisnis. Sehingga uh, bisa membuka uh, peluang bagi produk kita di pasar potensial di Timur Tengah. Iya, terutama kalau kesempatan kerja dan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di Timur Tengah tuh gimana Pak? Kita udah tahu Al-Azhar lah ya Pak, itu udah terkenal. Tapi selain itu Pak, apa sih kesempatan yang bisa diambil oleh sahabat-sahabat kemlu -sahabat pem kita yang memang saat ini pastinya masih sangat muda-muda nih Pak? Iya. Uh, yang memang dikenal cukup lama itu Al-Azhar. Uh -huh. Karena sudah berterlaksana terjadi hubungan itu sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Uh -huh. Nah, yang lain-lain misalnya ambil contoh, uh, universitas... Madinah uh -huh. itu juga sangat uh, berkualitas dan sangat well equipped. Yang saya dengar dari teman-teman yang pernah sekolah di sana tuition fee gratis. Oh, wow. Asrama gratis. Oh, wow. Dan bisa cuti setahun sekali ke Indonesia. Oh, itu dibayar. Tapi syaratnya oh, wow, keren nah, banget. Syaratnya nilainya nggak boleh turun. Oke. Okay. Yang kedua ...bagi yang belajar ilmu agama Islam, uh -huh. itu harus menguasai minimal berapa juz hafal. Okay. Dan itu kalau turun nanti nggak dapat hak lagi. <laughs> Tapi uh. itu kesempatannya bisa dicari di mana sih Pak? Uh, seka, sampai saat ini yang saya pahami bisa dicari di website setiap kedutaan besar negara-negara Timur Tengah. Oh tuh, uh -uh. gampang banget. Google aja salah satu kedutaan besar di Timur Tengah. Terus cari dia tuh yang namanya beasiswa. <laughs> Beneran, tadi tuh bayangin ya. Uh, Universitas Madinah pak? Madinah University Madinah University tuition fee nya gratis Berarti kan gak bayar uang kuliah ya pak ya? Buku dijamin Buku dijamin, asrama gratis Wah oh, kurang Tapi, apa aja ya, bapak Emang kompetitif sekali masuk ke sana Oke okay, ya. pak <laughs> ya, Anak Indonesia kita pasti pinter-pinter ya pak lah gitu Anak Indonesia yang saya tahu eh uh, Umumnya punya reputasi yang sangat baik Tuh Dan sangat dikenal sebagai uh, siswa atau santri yang memiliki ...akhlak dan perilaku yang lebih baik Wah. dibanding yang lain. Wah, Jadi banyak. itu modal sosial buat teman-teman iya, iya, yang ingin sekolah di sana. Tuh, ayo jangan ragu-ragu. Mari <laughs> kita apa namanya mencari kesempatan di negara-negara Timur Tengah. Tadi sekolah nih Pak, gimana dengan kerja Pak? Ya kalau bekerja di kawasan Timur Tengah, sekarang kita sedang ada moratorium untuk bekerja. Oh karena Gran. pandemi ya Pak ya? Bukan. Oh, terus gimana Karena Pak? khusus itu pekerja pekerja dalam tanda kutip pekerja migran atau uh -huh. pelaksana rumah tangga itu memang dilakukan moratorium karena uh, pak kita harus me lebih memperhatikan aspek-aspek keselamatan okay, dari ya, mereka pak. yang sekarang ini uh, sebelum-sebelumnya banyak mengalami masalah uh -huh. dari gaji uh -huh. jam kerja uh -huh. perilaku dan sebagainya uh -huh. nah sekarang yang kita dorong adalah tenaga kerja yang disebut dengan skill workers uh -huh. atau trained workers. Uh -uh. Jadi tenaga kerja yang terlatih, yang memiliki kemampuan khusus dan kompetensi yang terakreditasi. Contohnya perawat. Oke. Okay. Perawat itu sangat besar permintaannya dari sana. Oh, okay. Jadi perawat itu bisa merawat mer di rumah sakit, uh -huh. bisa perawat orang-orang tua, bisa perawat anak. Nah, tapi terus di dididik, dilatih dalam periode tertentu setidak-tidaknya dia harus menguasai bahasa Arab secara dasar okay. atau bahasa Inggris mm -hmm. yang kedua memiliki sertifikasi keahlian tertentu misalnya dia ahli dalam bidang misalnya perawatan orang tua atau mm -hmm. apa gitu ya yang ketiga juga bagi mereka yang bekerja di sana misalnya bekerja di restoran atau di tempat-tempat makan harus menguasai peralatan-peralatannya Oke okay. yang terakhir bekerja di lembaga-lembaga uh, seperti lembaga uh, apa namanya industri pertambangan Oke okay. oh iya iya perminyakan oh, gitu ya, itu ya Pak Oh itu banyak sekali Iya bener-bener Pak tenaga kerja kita cukup uh, dikenal baik dan loyal dan mulut kerja yang sangat uh, bagus Karena itu dicari terus gitu ya Pak Sebenarnya iya karena banyak yang suka dengan pekerja Indonesia hanya kadang kadangkala kalau orang Indonesia ini kalau nggak semua tapi sangat rindu tanah air jadi uh, eh, kadangkala yeah. setelah sekian tahun aku ingin pulang aja gitu ya Iya yeah. cuma sebetulnya kalau mau agak lamaan sedikit sebetulnya juga nggak bagus karena mm -hmm. akan men menciptakan jejaring dan juga secara ekonomi kesejahteraan juga semakin lebih baik Iya yeah, Pak saya jadi ingat uh, beberapa, ming beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah Acara kami di IG Kemlu RI itu 30 minutes around the world itu dari Dubai ya. Dari dari dari Kuwait, dari Kuwait, dari Kuwait, Kuwait. dan di, mereka uh, narasumber kami itu memang bekerja sebagai perawat yeah. dan bekerja bekerja di uh, perminyakan. Yeah. Iya. Nah, kalau kayak gitu cari kesempatannya di mana nih, Pak? Banyak. Eh uh, sepanjang dia rajin Uh, surfing di uh -huh. Google, ya, uh -huh. di, di, di media sosial, kemudian di uh, berbagai apa platform platform digital, uh -huh. banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya seperti beberapa teman saya, alumni uh, politeknik mekanik dari suatu perguruan tinggi teknik terkenal di Bandung, uh -huh. itu jaringan alumninya sudah memberikan. Uh, informasi. Oh, Oke. Okay. Jadi misalnya Aramco perlu, kemudian Qatar Gas perlu, kemudian uh... uh, apa lagi lah gitu. Rata-rata mereka sudah punya semacam uh, jejaring lah gitu. Tapi Pak, ini mungkin pertanyaan yang banyak juga di ada di dalam hatinya teman-teman sahabat kamu kita nih Pak. Aman kan Mbak? Misalnya nih, uh, oh ada ada apa namanya penerimaan lowongan pekerjaan di perusahaan A di Timur Tengah nih Pak. Gimana sih caranya kita bisa tahu kalau itu tuh bukan yang abal-abal gitu loh Pak. Karena kadang-kadang pas teman-teman udah langsung udah melamar dan segala macam terus ternyata zong istilahnya gitu nih Pak. itu gimana Pak? Iya PHP. Terus gimana tuh Pak? Cara kiat-kiatnya dan supaya kita bisa tahu oh ini abal-abal nih atau oh ini yuk kita kejar terus tuh kayak apa nih Pak? Ya bisa lewat Informasi dari internet juga bisa, dari teman-teman uh -huh. yang sudah bekerja di sana bisa Oh iya betul Atau dari kami di Timur Tengah uh -huh. bisa membantu Oke okay, Untuk berbicara dengan perwakilan Indonesia di negara tersebut Misalnya kemarin ini ada dua orang alumni eh, teknik dari Perguruan Tinggi Di Surabaya uh -huh. direkrut oleh perusahaan minyak di eh, Libya uh -huh. Jadi itu kita harus bertanya dengan teman-teman di sana bagaimana ini perusahaan ternyata memang itu perusahaan yang kredibel gitu, uh -huh. ya kemudian juga uh, punya reputasi yang baik ya silahkan tapi kalau meragukan kita bilang aja. Sebaiknya cari tempat lain aja. Oh iya <laughs> betul sih Pak. Supaya menghindari hal-hal yang nggak kita pengenin terjadi lah gitu. Tapi tapi benar kata Bapak tadi. Pertama tuh yang paling gampang adalah searching dulu ya Pak betul, di Google. Betul. Ini perusahaan kredibel nggak? Kalau misalnya kredibel, tapi masih meragukan lagi, mungkin bisa tanya dulu ke embesinya juga kan ya Pak ya? Bisa. Bisa tanya bisa. ke embesi. Kalau misalnya mentok, tanyalah ke Kementerian Luar Negeri. Gitu. Kalau hal ini Direktorat Timur Tengah nih. Iya kita bisa membantu. Bisa. Tapi gini, um, okay, uh, untuk teknisi di perus dunia pertambangan, biasanya mereka itu sudah punya, eh, uh, milio, ya, circumstance tersendiri gitu. Okay. Jadi mereka tahu, mereka uh, biasanya mereka tuh pernah kerja di perusahaan ini, pernah uh -huh. di sini, nanti balik lagi ke situ, uh -huh. nanti ke sini. Hanya beda, mungkin dulu minyak, sekarang tembaga, oh. nanti batubara, nanti lagi aluminium, cuma linguanya itu itu aja mereka sudah punya networking lah ya, sudah Pak. punya jejaring yang, bagus, jejaring yang ya. Ya. bagus, jadi mereka jadi walaupun nggak ada, ada beritanya tapi informasi dari mut kemut tuh lebih, oh di sana gajinya sekian loh fasilitasnya oh. ini ah. <laughs> dan kontraknya kerja bisa dua tiga tahun bisa diperbarui itu banyak saya saya banyak bertemu dengan teman teman yang seperti itu di Afrika juga banyak sekali bekerja di perusahaan seperti itu dan mereka sudah sudah Ibaratnya sudah memahami lah alam belantara di sana itu. Dunia pertambangan itu seperti apa misalnya ini dalam mm -hmm. satu pertambangan. Mm -hmm. Tapi berarti jangan ragu buat teman-teman sahabat kamu yang mau cari kesempatan, opportunity Betul. di daerah-daerah timur tengah. Uh, ...pokoknya jalannya ada asal kalian mau. Dan rajin belajar. Dan rajin belajar, <laughs> rajin belajar. Oke okay, pak, ini pertanyaan terakhir nih pak. Karena yeah. kalau kita membahas masalah Timur Tengah, gak membahas masalah ini... ...pastinya uh, akan menjadi pertanyaan. Karena memang hmm. uh, banyak juga teman-teman dari sahabat Kemlu yang apa itu namanya, uh, penasaran, bukan penasaran sih ini gimana sih sebenarnya nih? Pasti Bapak udah tau lah uh, arah pertanyaan saya kemana nih. Ini adalah arah pertanyaan ke Palestina Pak. Ya. Uh, kita kan tahu Pak bahwa Indonesia, hubungan Indonesia sama, dan Palestina itu sangat baik ya Pak. Kita malah mengakui Palestina sebagai sahabat. Uh, Indonesia pun selalu konsisten dalam memperjuangkan hak, hak dari rakyat Palestina. Uh, bisa Bapak ceritakan sedikit. Upaya apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk membantu sahabat kita di sahabat-sahabat kita di Palestina? Uh, kita sudah lakukan banyak hal ya. Yang terakhir kemarin ketika kita menggunakan lembaga uh, seperti Perserikatan Bangsa-bangsa kemudian OIC. Kemudian sekarang sedang melakukan pendekatan kepada Azerbaijan sebagai anggota non-blok untuk membahas uh -huh. masalah ini. Uh -huh. Dan dukungan moral dan politik itu selalu kita berikan dengan optimal gitu. Dengan tidak tanggung-tanggung okay. Seperti disampaikan oleh Ibu Menlu kemarin di uh, pertemuan OIC Pertama, bagaimana menekankan agar adanya persatuan Kalangan negara-negara OIC uh -huh. Termasuk persatuan di antara Palestina sendiri uh -huh. Yang kedua, bagaimana uh, uh -huh. agar setiap negara itu mengekskersasi kelebihan masing-masing sehingga bisa berkontribusi untuk menciptakan perdamaian kan negara timur tengah ini kan banyak sekali ada yang baik dari ada yang unggul dari aspek geostrategi atau geo geopolitik ada yang unggul dari segi eh, kekayaan alam ada yang unggul dari segi kebudayaan dan sebagainya jadi kalau itu disinergikan itu akan menciptakan hasil yang Walaupun berat, tapi akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Yang ketiga adalah bagaimana fokus untuk kemerdekaan Palestina. Ini adalah di ultimate uh, des, uh, apa, zone ya. Ini adalah tujuan yang uh, sudah harus diperjuangkan uh, dengan serius. Uh -huh. Karena Palestina ini adalah hutang bangsa Indonesia, Mbak. Iya. Yeah. Jadi, ketika Indonesia Merdeka tahun 45 Iya Yang pertama kali memberikan pengakuan adalah Mufti Palestina ya. Itu namanya Syed Muhammad Amin, uh, uh, Syed Muhammad Amin Al Johari Beliau itu adalah Mufti Palestina dan menyampaikan pendapatnya itu di Radio Berlin uh -huh. Ketika itu, dan langsung dilansir oleh Al-Ahram Mesir, bahasa Arab, jadi eh, di, nanti kemudian disusul oleh Mesir, uh -huh. kemudian oleh Libanon, oleh Syria. Jadi, dari 10 negara yang pertama kali mengakui Indonesia di awal kemerdekaan, tujuh dari Timur Tengah, tiga itu dari negara Islam, ya Turki, uh -huh. Afghanistan, dan eh, Turki-Iran, selebihnya. Palestina, Mesir, Yaman, Syria, Libanon, eh, Saudi Arabia, itu. Berarti ikatannya itu udah jauh banget ke belakangnya, Pak. Sangat, sangat, jadi Palestina itu makanya ada dalam hati dan pemikir, eh, pemikiran kita karena memang setelah konversi Asia Afrika, semua negara merdeka. Terakhir yang merdeka adalah Afrika Selatan, tahun 94. Nah, setelah itu tinggal Palestina. Tinggal Palestina sih Yang masih sekarang. tersisa. Makanya perjuangan ini harus terus didorong, dikumandangkan, dan dengan tujuan satu, kemerdekaan Palestina, two state solutions, itu yang dicari. Dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota. Iya, itu Pak saya juga jadi ingat kemarin ketika sedang press briefing, Bu Menlu juga sempat menyebutkan bahwa together we have to act now. Iya betul betul sekali. Nah kalau buat sahabat kamu nih Pak, uh, yang mungkin apa namanya tidak punya akses langsung ke negara Palestina maupun ke pemerintahan di Palestina, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara uh, kita di Palestina, Pak? Ya pertama tentu bagaimana kita menyisihkan sedikit uh, penghasilan kita untuk mendonasikan. Pada banyak di sana, ada pembangunan rumah sakit, iya, Red Cross obat gitu obat-obatan, ya, Red, Red Cross dan sebagainya. Uh -huh. Yang kedua, yang sekarang sudah juga kita lakukan adalah memberikan bantuan capacity building uh -huh. kepada orang-orang Palestina. Mereka banyak sekolah di Indonesia, uh -huh. di perguruan perguruan tinggi di Indonesia, di beberapa kampus dan saya pernah melihat uh, tesis dan disertasinya cukup bagus ya, dan mereka belajar ilmu-ilmu yang sangat Strategis ya, kayak teknik elektro, kemudian manajemen, kemudian eh, akuntansi dan sebagainya Jadi eh, itu ilmu yang sangat berguna nanti kalau Palestina Merdeka mm -hmm. Mereka bisa membangun Membangun kembali Palestina negaranya. ya? Kan? Yang ketiga ya tentu dengan doa Itu yang, oh, iya. yang, yang, yang, yang harus disampaikan Karena memang eh, semua orang punya kemampuan dan keterbatasan Dan saya kira salah satunya kalau yang tadi itu apa bantuan cost building akan terus dan itu komitmen untuk terus membantu uh, perjuangan uh, Palestina. Hmm. So, sahabat so Kamlu, jadi as easy as praying for Palestina itu juga oke okay kok. Maksudnya mungkin secara tidak kasat mata ya Pak, tapi kan kalau seperti itu uh, apa namanya pastilah ada manfaatnya juga buat teman-teman uh, kita di atau saudara-saudara kita di Palestina gitu Pak. Betul, betul, betul. Bapak Pak, Bagu, Pak Bapak Bagus, terima kasih banyak Pak atas waktunya, saya yakin saya aja sebenarnya kalau misalnya boleh dipanjangin nih Pak podcastnya tapi kan podcast kita memang hanya 30 menit dan kita sudah mempunyai banyak sekali insight dari Bapak, lalu juga saya yakin pertanyaan-pertanyaan Uh, ...yang sudah dijawab tadi juga sangat uh, memberikan informasi... ...kepada teman-teman sahabat Kemlu... ...walaupun oh. saya tahu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab nih Pak. Cuman hmm. ya... Siap kalau mau ditanya. Wah like. uh, tuh, <laughs> jadi kalau misalnya sahabat Kemlu masih penasaran nih... ...terutama buat yang gimana tadi cari kerja hmm. atau uh, gimana tadi perdagangan... ...nah itu boleh kok uh, apa DM kita di Instagram RI. ...nanti akan kita sampaikan ke Direktorat Timur Tengah untuk dijawab. Jangan lupa disertakan email kalian ya... ...jadi uh, bisa langsung dijawab oleh teman-teman... Di Direktorat Timur Tengah gitu, Bapak terima kasih banyak Pak atas kesempatannya eh, podcast ini. Kembali saya tutup dengan sebuah. Terima kasih saya juga dapat terima kasih. Iya Pak. Mendapatkan kehormatan berbicara ya, di sini dan di lingkungan Kementerian Negeri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami siap untuk bekerja sama dan membantu jika ada teman-teman atau membutuhkan informasi atau dengan lain-lain. Kami Tuh. siap. Terbuka. Terbuka tuh bapaknya selalu terbuka memang. Kementerian luar negeri tuh emang selalu terbuka kok. Terima kasih banyak kok atas terima kesempatannya. Terima kasih. terima kasih, Dan seperti biasa sahabat Kamlu, uh, terakhir saya akan membacakan sebuah quotes dari uh, salah satu penyair ternama asal Persia, Jalan Rudin Rumi. It's your road and yours alone, other may walk it with you, but no one can walk it for you. Titania Riembi dan seluruh tim podcast, pamit undur diri dulu, sampai jumpa.